Hey players, kembali lagi di channel playzone channel yang memberikan referensi game menarik untuk kalian mainin ya sorry sorry mimin agak, eh, agak absen ya kemarin habis kena wabah zombie <laughs> sorry juga ya, kalau suaranya juga agak kurang maksimal jadi oke okay, nggak usah bertele-tele kita akan bahas game Dying Light 2 setelah 6 tahun lamanya akhirnya tagline merilis sequel Dying Light yakni Dying Light 2 Stay Human pada awalnya game ini akan dirilis pada 7 Desember 2021, tetapi ditunda hingga menjadi 5 Februari 2022. Sama seperti seri sebelumnya, Dying Light like 2, Stay Human tetap akan mempertahankan khasnya, yakni sandbox open world zombie survival dengan gaya parkour. Pemain akan mengelilingi Villador yang luas dengan keahlian memanjat dan melompat dari platform satu ke platform lain Sambil beraksi membasmi atau menghindari kejaran zombie sebagai Aiden Heldwall Mantan Pilgrim yang memiliki misi untuk menemukan adiknya yang hilang hey, Selamat datang di Vildor Dayang to Stay Human menghadirkan dua faksi yakni Survivor yang membangun bangunan, kebun, dan safe zone satu lagi yakni Peacekeepers yang menggunakan seragam khas polisi tetapi memang memiliki kemampuan, armor dan senjata yang mempuni dalam menghadapi zombie. Dalam menjelajahi Fildor, kalian akan disuguhkan berbagai macam side quest yang cukup melimpah. Bahkan ketika kita sedang menjalani side quest A, kalian bisa menemukan mini set quest lain seperti menyelamatkan penduduk yang sedang diserang zombie, menangkap pencuri, parkour time attack, Membasmi zombie jenis tertentu dan masih banyak yang lain Kalian juga tidak sendiri ketika menjelajahi dunia tersebut Ada saja pengganggu yakni bandit yang akan menyerang kalian selain zombie di tengah perjalanan tidak semua zombie dalam game ini adalah aktif Di dalam ruangan tertentu, kalian juga akan menemukan zombie-zombie ini akan tertidur Dan kalian harus berjalan secara perlahan agar tidak membangunkan mereka Apabila dirasa mengganggu, kalian bisa melakukan still kill Secara dari Mimin, jangan pernah sampai jatuh ke bawah Tetaplah di atas atap karena di bawah adalah tempat para zombie Tetaplah berada di atap-atap rumah dan bangunan walaupun kalian juga menemukan mereka tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Bukan berarti mereka tidak agresif, karena di malam hari akan ada zombie agresif yang dapat mengejar kita hingga ke atap. Serunya grinding di dying light 2 stay human. Sistem experience yang digunakan dalam game ini cukup unik. Semakin banyak kalian menjelajahi maka experience parkour kalian akan terus bertambah begitu juga ketika battle. Untuk mendapatkan experience yang cukup tinggi, kalian mau tidak mau menjelajahi dunia ini pada malam hari, karena experience akan dikalikan dua. Tetapi, malam hari adalah waktu para zombie agresif, serta holler atau zombie yang dapat memanggil kerumunan zombie lain akan siaga. Ketika hari sudah berganti malam, kalian hanya punya beberapa menit untuk dapat menjelajahi map dan bertahan dari sinar UV Apabila dalam menit tersebut kalian tidak menemukan sinar UV di safe zone, maka health bar akan berkurang dan kalian akan berubah menjadi zombie Bagi kalian yang sering memainkan game horror, maka ini akan menjadi alternatif yang sangat oke Mengingat gaya action survival khas, suasana Veldor akan dibuat lebih mencekam. Ketika malam atau apabila kalian memasuki ruangan di dalam gedung, musik dan suara efek zombie pun bisa membuat kalian sedikit parno. Progres yang membuat betah untuk bermain. Salah satu progres menarik yang mimin temukan adalah bangunan yakni kincir untuk dinyalakan lalu akan disulap menjadi safe place. Agar waktu menjelajah, kalian bertambah atau menghindari kejaran zombie ketika kalian memasuki mode chase. Semakin jauh progres kalian sebuah bangunan yang disebut facility di mana pemain harus memilih antara diberikan kepada peacemaker atau survivor Pertimbangkan fasilitas tambahan tersebut Sebelum kalian akan memberikan kepada siapa apabila survivor Maka akan ada tambahan fitur yang akan membantu kalian dalam menjelajahi Vildor Tetapi jika kalian memilih peacemaker Maka kalian akan mendapatkan fitur senjata dalam basmi zombie Seiring dengan berjalannya progres, kalian nanti tidak hanya melakukan parkur di sekitaran dunia tersebut Tetapi nantinya kalian akan bisa menjelajah kota dengan para glider dan grappling hook Fitur ini akan mempermudah kalian untuk berkeliling dengan cepat atau menjangkau gedung pencakar langit Sama seperti game open world lainnya Kalian juga nanti bisa melakukan fast traveling dengan cara menyalakan generator setiap metro station Tentunya kalian harus melewati rintangan untuk menyalakan generator ini satu lagi fitur utama dalam game ini adalah tendangan yang mematikan Eden memiliki kombo tendangan yang mematikan Semakin tinggi poin level kalian, semakin banyak kombinasi serangan Kalian akan banyak menemukan senjata dalam Dying Leg 2 Stay Human ini Senjata-senjata ini bisa ditemukan dalam penjelajahan Dibeli di store atau dibuat menggunakan blueprint Kalian juga bisa menambahkan mods untuk senjata kalian Sehingga akan ada efek tambahan seperti serangan listrik, api dan masih banyak lagi Grafisnya, grafis yang sudah begitu baik dalam Dying Light like to Stay Human ini dikombinasikan dengan fitur Ray Tracing menjadikan Vildor menjadi hidup. Fitur Ray Tracing ini memang sudah menjadi wajib untuk semua game A3 yang rilis di dua tahun kebelakangan ini. Alhasil Vildor dalam game ini sungguh terlihat indah baik di malam atau siang hari dengan pantulan cahaya, bayangan serta genangan air yang terlihat nyata. Dan kesimpulannya... Dying Lake memang menjadi salah satu game terbaik yang dibuat oleh Techlands. Berbeda dengan game survival lainnya, Dying Lake memiliki sejumlah hal unik, salah satunya adalah fitur parkour. Sequel kedua ini hadir dengan apik, grafis yang memanjakan mata, bentuk zombie yang lebih bervariasi, misi dan progres karakter yang tidak cepat membuat bosan, serta dukungan ray tracing yang baik membuat pengalaman bermain terasa maksimal. Dengan harga yang cukup terbilang tinggi, Daeng Light to Stay Human menawarkan pengalaman bermain yang akan membuat kalian betah berjam-jam main dengan fitur-fitur baru Seperti skill tree, senjata, item, dan lokasi-lokasi tersembunyi yang akan terus bertambah seiring dengan progres bermain kalian Kalian bisa memilih untuk hanya menamatkan game ini atau terus berkelana di Fildor. Dikatakan oleh pengembang bahwa game ini memiliki playtime 500 jam lebih apabila kalian memilih eksplorasi. Karena fitur utama dari game ini memang eksplorasi dan parkur. Jadi cukup penasaran kan? Gak usah lama-lama cobain game ini di playzone rental PS4 di Jalan Muhammad Seruji 193 Patrang Jimber. Selain harganya murah dan tempatnya nyaman, kalian punya kesempatan dapetin diskon-diskon juga.